banget Ini lumayan ya, tekanannya besar sekali Tergantung dari pompaan Dari uh, piston tadi Semakin banyak yang memompa tekanan semakin besar, semburan semakin kencang Kalau dirasa sudah lemah Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini kita akan review Sebuah alat penyiram tanaman Dari Merek Yoto Dengan kapasitas 9 liter ini cukup besar ukurannya. Ini kalau di lantai, kira-kira 60 sentian panjangnya. Apa saja isinya? Oke, sebelum dibuka, kita lihat. E, diberikan suku cadang, ada, pertama ada tutup tangki, katup pelepas angin, keran, kemudian ada penyambung pipa, ada selang. Kemudian dikasih spare part e, servisnya, ada tali, kemudian ada kartu piston, dan pipa penyemprot. Oke, okay, kita langsung unboxing Oke, okay, kita buka Oke, okay, ini adalah penyemprot dari Yoto Berkapasitas 9 liter Ini cukup besar ya. E, tapi kalau kapasitasnya ini besar Kalau kita gendong lumayan berat mungkin ya Kalau kita isi airnya sampai penuh Oke, okay, sesuai tata Tadi yang di dus yang didapat apa saja yang pertama ini ada spare part biasanya ini adalah e, cadangan jika suatu saat rusak untuk mengganti karet-karet di dalam ini mungkin harus dijaga baik-baik, kemudian ada sebuah semprotan, ini kurang lebih panjangnya sekitar 40 cm kemudian sudah ada pengatur nozzle, tinggal diputar oke selanjutnya ada Ini ada sebuah keran ya, di mana tinggal kita tekan saja. Nah, ini adalah sambungan untuk e, pipa tadi, kemudian ada pengaturan. Dan keran ini mempunyai dua fungsi. Pertama, kalau ditekan, jika ingin dikunci tinggal tekan dorong, ini akan e, aktif terus. Jika mematikan tarik ke belakang. Jadi sekali tekan atau dikunci. Dorong. dan selang ini panjangnya kurang lebih 2 meteran 2 meteran ini merupakan katup pelepas angin jika tekanan terlalu besar ini tinggal ditarik ke keluar angin ini ada sebu ini piston tinggal nah, tinggal pompa ya di sini terdapat kunci kalau kita nah, di sini ada kunci kalau kita putar ini bisa di pompa tapi kalau kita masukkan di sini, truk, nah ini terkunci, jadi tidak bisa dipompa. Ya. Untuk versi 9 liter ini tidak ada corong, seperti versi di bawahnya, itu ada corong. Ya, Jadi cara membukanya cukup diputar yang hijau. Cara membuka cukup diputar yang bagian hijau ini, maka dia akan terlepas. Nah ini dia, ini merupakan pipa piston. Ya, Penghasil tekanan Tinggal dipompa saja Kemudian kita memasukkan air ke bagian sini Berkapasitas 9 liter Wow Dan di sini sudah ada ukurannya Jadi memudahkan untuk kita e, Mengukur air Yang dimasukkan ke dalam tabung ini nah, dimulai dari satu liter Sampai dengan 9 liter Berkapasitas maksimal 9 liter Oke kita coba e, Masukkan air sebelum dimasukkan air tidak lupa ini ada sebuah gantungan ya jenisnya bukan digendong mungkin terlalu besar ukuran e, botolnya atau tabungnya jadi ini diselendangkan ya Oke kita coba masukkan air kita masukkan air sedikit saja untuk sampel seperti apa semprotannya apakah kuat atau tidak airnya sudah masuk sebanyak dua setengah liter Kali ini tinggal ditutup Kencangkan Sampai kencang Oke okay, cukup Kemudian dipompa Kemudian dipasang Nah, ini untuk mengatur semburan airnya. Mau halus, mau kasar ya, tinggal diputar-putar aja di sini. Tadi sudah diputar sedikit, apa yang terjadi? Uh, ternyata pancarannya jadi jauh. Uh. pancarannya jauh. Uh, Oke. Okay. Jadi jauh. Wow, jauh banget. Ini lumayan ya, tekanannya besar sekali. Tergantung dari pompaan dari piston tadi Semakin banyak yang mau memompa tekanan semakin besar semburan semakin kencang Kalau dirasa sudah lemah Maka tinggal dipompa lagi Kita balikin Putar searah jarum jam ya. Maka semakin halus yang keluar Kita cek apakah semakin halus Ya betul Yang keluar harus sekali Halus kayak hujan Wow Jika dirasa sudah beres Menggunakan tetapi masih bertekanan Gimana cara membuangnya? Tinggal ditarik ke atas Maka tekanannya akan berkurang Ini adalah untuk membuang tekanan Jika tekanannya yang dirasa sudah habis Baru boleh dibuka Jadi dalam bertekanan tinggi Jangan langsung dibuka Karena dia akan loncat atau bahasanya apa kan mungkin akan berbahaya sedikit ya tetapi lepaskan dulu tekanannya dengan menarik ini nah kalau sudah tekanan dirasa hilang maka ini tinggal dibuka saja itu cukup aman oke terima kasih sudah menonton sampai beres mudah-mudahan memberikan info yang cukup detail bagi yang mencari semprotan untuk tanaman atau disinfektan ini cukup recommended dengan uh, budget yang lumayan uh, terjangkau bisa didapatkan di market atau di toko pertanian terdekat jadi jenisnya ada yang 5 liter, 7 liter, 9 liter nah ini yang paling besar 9 liter sesuaikan dengan keperluan kalian oke okay, terima kasih jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh